Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, Wakil Bupati Semarang, Bapak Haji Basari STMSI. Yang terhormat, Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Bapak Muhammad Harun Ar-Rashid SE. Yang terhormat, Bapak Camat Tengaran, Bapak Dewan Tolaksono Widakdo SSTPMM. Yang terhormat Direktur Sekolah Tinggi di Rosat Islamiyah, Imam Syafii Jember, Gurunda Al Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, Ma. Yang terhormat Gurunda Al Ustadz Syafiq Riza Hasan Basalamah, Ma. Kemudian para jajaran pengurus yayasan DPP dan Dewan Asatidah Pesantren Islam Al Irsyad Tengaran. Yang kami muliakan, hadirin yang kami muliakan. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2022 Masehi kita berkumpul dalam acara serah terima dan pertemuan wali santri baru Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran tahun pelajaran 2022-2023 yang tentunya banyak rasa syukur yang dapat dipanjatkan karena kita bisa hadir di hari yang ditunggu-tunggu, hari yang mendebarkan, membahagiakan, dan mengharukan karena Ananda pada hari ini masuk pesantren Islam Al-Irsyad demi menuntut ilmu. Acara yang selanjutnya adalah serah terima Santri Baru secara simbolis. Dari perwakilan wali Santri Baru, kepada Pengurus Pesantren Islam Al-Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami, selaku orang tua Wali Santriyawa, santriwan Santriwati baru, tahun pelajaran 2022-2023, menyerahkan putra-putri kami untuk ditarbiah, dibimbing, dan dididik di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kami yakin dan sadar bahwa tanggung jawab pendidikan utama putra-putri kami akan terus melekat pada pundak kami. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya memberikan kontribusi dan kerjasama yang baik bagi keberlangsungan Proses tarbiyah putra putri kami di pesantren ini. Semoga cita-cita mulia kami untuk memiliki anak saleh dan soleh dapat terwujud dengan izin Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami berharap taufik kesabaran dan petunjuk dalam mengemban amanah tarbiyah yang berat ini. Kami sadar tarbiyah dan dakwah merupakan ibadah yang mulia. Tentu ujian akan datang menghampiri. Kami berharap doa, dukungan dan kerjasama yang baik dari bapak, ibu, orang tua, wali untuk menggapai sukses terbaya, mengantarkan santriwan, santriwati menjadi pribadi yang saleh dan salihah. Teriring harapan. Ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa menyertai kita semua. Dilanjutkan dengan penandatanganan MoU kepada Al Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah MA selaku perwakilan orang tua, wali dan Ustaz Tariq Abdad didampingi dengan Mudir Tarbiyah Al-Ustaz Ujang Pramudiarto LCMPDI selaku Pengurus Pesantren Islam Al-Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan muliakan. Semua pengurus pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran dan semua pejabat pemerintahan yang hadir di tempat ini dan juga untuk semua para wali, santriwan dan santriwati dan untuk semua santri-santriwati yang hadir di tempat ini, saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alladzi biniamatihi tatimu Salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Pesantren ini berdiri dan terus memberikan kontribusi Itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita pun para orang tua dapat menitipkan anaknya di tempat ini. juga kerana kebaikan Allah kepada kita maka hendaklah kita semua bersyukur dan berterima kasih dan berterima kasih atas semua yang Allah berikan Allahumma salli wa sallim wa wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya Allah Semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi alaihissalatu wasalam, Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putera-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'at mewakili para wali santri. Dan Santriwati Yang pertama Saya nak ucapkan kepada Pengurus Santina Alirsyad Jazakumullahu khairan Semoga Allah memberikan Balasan yang baik buat kalian Kami sadar Bahawa Masa yang ada itu semakin buruk. Zaman yang kita hidup di zamannya semakin jelek. Nabi kita, alaihi salatu, pernah mengatakan, Ma min zamanin illa syarrun min. "Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelum." Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian Ini mengisyaratkan tentang betapa beratnya orang tua Dalam mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleh Oleh karena itu kami para orang tua yang merasa membawa tanggung jawab yang berat ini akhirnya harus memilih tempat sekolah buat anak. Walaupun jauh sebagian kita dari luau pulau Menempuh perjalanan berhari-hari demi masa depan anak. Dan dari 1500 yang mendaftar di pesantren ini kita kembali bersyukur. Ternyata anak kita termasuk dari 500 yang diterima di tempat ini. Maka sekali lagi kami katakan jazakumullahu khairan. Namun Ketika anak tadi membacakan serah terima, kita para orang tua harus tahu bahwa tanggung jawab yang utama tetap berada di pundak kita. Kelak tatkala kita dibangkitkan pada hari kiamat. Kita tidak membawa apa-apa dari yang kita miliki di dunia ini. Kita akan ditanya oleh Allah Azawajal tentang semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita akan ditanya pula dengan semua tugas yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita sudah jalan dengan benar? Sebagian kita mungkin berpikir hendak menyalahkan pesantren tempat anaknya sekolah. Kita para orang tua harus tahu. Kenapa yang lainnya sukses? Kenapa yang lainnya berhasil? Kenapa yang lainnya jadi soleh-soleha dan kenapa anak kita tidak? Maka kita harus mengevaluasi diri kita. Wahai ya amanu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sebuah tugas yang berat. Sebagian orang tua berpikir hanya urusan dunia anak dia berpikir bagaimana anaknya menjadi orang yang sukses, memiliki jabatan yang tinggi, dihormati di masyarakat, menjadi orang yang kaya raya, padahal ada tugas berat menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ada sebuah ungkapan dari Amr bin Qais al Mulai. Dia mengatakan, Innal "Mungkin akan ada seorang wanita kelak yang menggugat suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat." Apa kata perempuan ini? "Ya Robbi, Wahai Robku, nih suamiku." "Iya, ada apa dengan suamimu?" Qalam aja wala Inama yatini nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidik. Dia cuma menjadi mesin mencari uang. Dia hanya bawa roti dari pasar. Maka para orang tua jangan hanya sibuk mencari uang. Kita lihat di bawah ada tulisan yang harus kita bawa pulang. Apa tulisannya? Merajut harmoni pendidikan bersama menggenggam harapan. Jangan berpikir dengan meletakkan anaknya di sini, selesai tugas kita. Pesantren ini bukan pabrik. Yang mungkin akan keluar Baju dengan standar yang sama Ketika kita bikin baju, enggak Maka para orang tua Terus berusaha untuk mutaba'ah ya, Mengikuti perkembangan anaknya Bersinergi dengan ustad-ustad yang ada Dengan pengurus yang ada Enggak ada lagi cerita Anak didik melaporkan gurunya Masya Allah Sedih kita ya ketika seorang anak Melaporkan gurunya yang rela meninggalkan keluarganya dan anak-anaknya demi mendidik anak-anak kita. Jama. Anda ingat dulu ketika kita SD, Anda punya dada ini sering berwarna hijau. Jama. Sering dicubit sama bubur. Anda punya jambang sering ditarik sama ustadz guru agama dulu di SD. Tapi kita nggak pernah laporan sama orang tua. Karena kalau laporan sama orang tua yang ada ditambahin. Kadang orang tua sudah titip, dan benar-benar husnul kepada tempat sekolah ini, dan berusahalah untuk mengirimkan buat biaya anaknya yang halal. Ayummalah daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas bagi tempat. Orang tua yang soleh, semoga anaknya jadi anak yang soleh. Orang tuanya yang bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang halal. Orang tuanya di jalan Allah. Anaknya sekolah di jalan Allah. Semoga dengan seperti itu, ya harapan kita. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh solehah itu terwujudkan. seorang tabi'in pernah berpesan kepada anakku dia mengatakan la azidanna fi salati aku benar-benar akan menambah ibadahku menambah solatku agar Allah menjaga orang. Maka kita para wali santri Berusaha untuk menjaga agama Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tambah ibadahnya. Mungkin akan dapat berita anak bapak punya masalah seperti ini. Apa yang kita lakukan, kita ngadu sama Allah Subhanahu Taala Kita minta sama Allah, jadilah-jadilah. Dan terus ucapkan doa-doa buat anak kita. Baca doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu doa dengan sebuah doa mungkin yang sebagian kita enggak pernah baca doa itu aja. Nabi Ibrahim berdoa mengatakan, wa asra. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Dari melakukan kesyirikan. Hampir 8 miliar penduduk bumi ini, yang muslim hanya 1,6 atau 1,7. Rabbi minan nas. Nabi Ibrahim mengatakan ya Allah tu berhala-berhala banyak menyesatkan manusia. Minta supaya anaknya dijaga tauhidnya, dijaga imannya dari segala kesyirikan. Kemudian doa minta supaya anaknya rajin mendirikan sholat. Nabi Ibrahim juga berdoa mengatakan Rabbijjalni mukim assalati wa min ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan dari anak-anak keturunanku. Adapun buat anak-anak kita para santri dan santriwati ketika kita para orang tua meletakkan kalian di tempat ini bukan karena kita benci sama kalian. Allah, kalian itu zinatul hati dunia Kalian itu perhiasan kehidupan dunia ini. Ketika kalian di perut ibunda kalian, kita para bapak sering dengar apa yang kalian lakukan di perut ibu kalian. Bagaimana bahagianya bunda kalian tatkala kalian menendang-nendang dia? Bagaimana hari-hari terus dinanti sampai kalian keluar di muka bumi ini. Dan ketika kalian keluar, kalian lupa dengan proses yang ada di dalam perut itu. Kalian juga nggak ada di memori kalian tentang bagaimana kalian keluar. Dan ketika kalian disusi, nggak ada. Anda nggak ingat waktu Anda di perut ibu Anda. Ana juga enggak ingat bagaimana anak keluar dari rahim ibunda. Ana juga enggak ingat bagaimana anak menyusu kepada ibunda, tapi Allah mengingatkan itu. Allah mengatakan, Hamalat Wa "Kurhan, wawa waat ukur, ingat ibunya hamil, tak kondisi berat susah." payah melahirkan juga seperti itu, maka kata wahyu bahwa kami menyerahkan kalian ke pesantren ini adalah setelah kami bermusyawarah setelah kami beristikharah di antara banyak pesantren di negeri ini kami memilihkan buat kalian pesantren ini karena kami berbaik sangka tempat inilah yang buat bahaya yang terbaik buat kalian aku qaulihada wa wa lakum mu'minin wal mu'minat إنه هو الغفور الرحيم. أهلاً ديفي.